Inilah nak no, rakyat katanya. Dunia yang Allah Ta'ala atur, gotu, gotu ni, gotu ke go, ni. Pada zamilan ni, pereh. Pada zaman sikit lagi, baik. patu tu, baik, baik, baik, baik. Pecoh. Lagu tu lah. Sampakai hari kiamat. Raja Baltis pun, rakyat katanya, dia nak hantar bunga mah. patu nanti nak tengok jawab pair daripada Nabi Sulaiman, nak kata lagu mana. Masya Allah.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 فَلَمَّا جَاءَ قَالَ بِمَالٍ فَمَا اللَّهُ خَيْرٌ آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ <تَفْرَحُون> ayat 32 sampai ne surah an semua ayat ini adalah suntana Di antara Raja Balkis Dengan kabinet menteri dia Pembesar-pembesar yang ada di dalam istana Raja Balkis Setelah Nabi Sulaiman harta surat kepada Raja Balkis Melalui burung belatuk Iaitunya burung hud-hud Raja perempuan itu berkata lagi Wahai ketua-ketua kaum ini cuba kita gambar katanya Raja Balqis duduk tengah, duduk alih atas. Semua kabinet Menteri dia duduk alih bawah, duduk dengar belakang. Lepas tu pakat duduk kecek, orang-orang, orang-orang peting-peting, duduk sentenang. Raja perempuan itu berkata lagi, Wahai ketua-ketua kau, berilah penjelasan kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini. Maknanya aku terima surat daripada Nabi Sulaiman, dia katanya, jangan takabur, jangan anging. Patu, tu, marilah mengadak aku dengan secara serah diri, lalu tu lah Raja Balkis katanya, aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir, memberi pendapat dan mempersetujuinya maknanya ruang ni, aku tak biasa temung kara lagu ni selama aku duduk perintah negeri, maka nak minta persetujuan dan pendapat daripada kamu semua apa yang kamu nak kata ini gajah balqis mesyuarat ataupun percum kabinet dia mereka menjawab kita adalah orang-orang yang kuat gagal ini orang-orang yang duduk dalam istana Ah kita orang, -orang Gitu nak tunjuk katanya kedai ber lagu mana dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemah satu rupa ni dua yakni kuat gagah meliputi tubuh badai, jumlah bilangi dan ala ala kelengkapan maknanya demo kalau dia nak serang kawel kawel pun boleh serang demo juga demo jantan kawel jantan juga ha tu halah apa demo ha gitulah jadi tunjuk katanya puak-puak dia adalah hanal gagah dan boleh lawan kalau sekiranya Nabi Slemi nak serang pun Ya jauh, lawai sampai mati Dan amat berani merumpuh Merempuh peperengi Ini kata-kata puak-puk -pok Raja Balkis di dalam Istana Dan perkara itu, walau bagaimanapun Terserahlah kepadamu Maknanya, he tuweku Ini istilah orang-orang rendah kecek dengan raja Serah kepada tuweku lah Nak buat keputus saya lagi mana? Balik puak kita ni, lawai time three. Gitulah. Oleh itu, fikirkanlah apa yang engkau hendak perintahkan. Yakni mereka sedia menurut perintahnya, sama ada ia memilih jalan damai atau hendak berperih. Ning puak-puak yang duduk dari istana Raja Balkis kecil. Maknanya show buah pemikir, buah pikir kepada Raja Balkis Raja Balkis kecek pula Dia goyak Reng-rau Goliknya kalau dia orang-orang seri negeri Maka dia akan kainak habis Baris dalam negeri Dia rapah dia ambil Raja Balkis katakan dengan Raja perempuan itu berkata Sesungguhnya raja-raja Apabila masuk ke sebuah negeri Mereka merusakkannya. Dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia. Hino dino. Dan sedemikian itulah mereka akan lakukan. Jadi Raja Balkis royak kepada kabinet meteri dia. Ingat molek. Kalau sekiranya negeri Sabak kita ni. Dimasuk oleh Nabi Slemi. Maka dia akan peracau habis. Orang yang mulia-mulia akan jadi hino. Barang-barang dalam negeri kita. Boleh jadi dia akan rapah habis. Nah, ini cuba kita perhati hubungnya dengan org hot tamla anak-anak hom. Cuba kita gambar pada zaman-zaman zaman, belum pada ningsiki, ya itunya Angkrik, Perancis, na Belanda dan sebagainya. Dok Mali atau peng dok Gislato Dunia. Apabila mereka tu kelapa atau masuk di dalam mana-mana negara, berarti org dalam negara tu kena tunggu petok dia. Patu Lepas tu, Bukir duduk, Bukir duduk sehari dua dah. Bahkan berpuluh-puluh, beratus tahun. Orang putih duduk di dalam setengah-setengah negara. Lepas tu, dia ambil ekonomi, dia ambil benda-benda yang berharga dalam negara tu, klik kepada negeri dia. Kecik mudah-mudah kat? Supo dengan perkataan, eh, Allah Ta'ala rakyat, Raja Balkis kecik pada zaman dulu, tak tahu berapa, berapa ribu tahun dah. Raja Balkis, ia reti katanya. Kalau sekiranya, orang lain masuk dalam negeri kita nanti tengoklah orang mulia akan jadi hina dan semua barang-barang yang -barang duduk dalam negeri kita yang habis Raja Balkis ni aduk takut ke apa? saya duduk tengok dalam Tafsir tak? katil tempat tidur dia ni beli semua tempat-tempat dia duduk dalam istana dia ni Masya Allah jalan tu bayar tubuh nampak? Sumpah dengan batu merma Yang apabila jalan itu Wau well dia tu nampak Orang duduk jalan Sumpah dengan duduk jalan atas air dah. Cuba kita gambar katanya sakna besar itu Orang duduk jalan atas air Gambar lagi tu lah orang katanya cerdik bijak Orang pada zaman tu Buat istana dan buat singgah sana yang sangat besar Yang begitu maha. Raja Balkis duduk takut istana dia, barang-barang dia dan semua apa harta benda ha ada di dalam istana dan dalam negara dia akan dirampas oleh Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tak ada niat lagu tu. Nabi Sulaiman naknya raja masuk Islam. Nak tu. Waktu ni muslimin. Raja dan kabinet dia semua tu masuk Islam. Serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya Royak oh, dulu belum pada ayat ni siapa lagi? Akhir sekali Raja Balqis masuk Islam. Sebab apa tu? Sebab lebihnya kuasa yang ada pada Nabi Sulaiman pada waktu tu. Sebab Nabi Sulaiman ni tu have pisik kepada dia. Sehingga jing manusia, siapakah syaitan pun duduk di bawah kereta dia. Dan ni tu have we pisik. Bukan saja seorang rasul tapi seorang raja, maknanya kuat di antara dua tamnan pada waktu itu tapi dia guna kuasa betul dengan cara yang diredhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Raja Balqis apabila dia perjumpah tak Harun dengan kabinet menteri dia semua pembesar-pembesar sama ada nak pergi ataupun nak maknanya nak ada uh, apa rundingnya di antara dia dengan Nabi Sulaiman Padahal dia tak bisa temui lagi dengan Abislami. Ada surat. Eh. Oh, burung belatuk, mari duduk atas. Mari. Burung belatuk, kalau duk tengok Gapob. Raja Balkis duduk keceh dalam istana. Lalu itulah, ayat yang ke-35. Raja Balkis, bila dia dengar orang tu duduk keceh, orang ni duduk keceh dalam istana dia, dia buat keputusan. Dia kata kena, Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Iaitunya, dan bahawa aku hendak menghantarkan hadiah kepada mereka. Kalau Zami dulu dia panggil bunga mah. Istilah bunga mah ni. Kalau tengok dia dalam, dalam sejarah Tanim pada Zami dulu pun, lagu tu lah juga. Setelah Tanim ni diserai oleh KJSY, maka terpaksa setiap tahun negeri Tani ni kena hantar bunga mah kepada KJSY pada waktu tu. Ini saya tak ada tanda panjang sangat. No ayak katanya, Raja Baltis pun fikir tak sewi jadi timur peperengi, maka ia jang, ia nak hantar bunga mah ataupun hadiah kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian aku akan menunggu apakah balasan yang akan dibawa balik oleh utusnya-utusnya kita. Maknanya kalau sekiranya puak-puk kita yang jadi wakil ni, ambil hadiah, pergi hantar kepada Nabi Sulaiman. Nanti tengok kita dengar Jawab apa? Nabi Slemih nak kata lagu mana? Dalam pimpinan Ar-Rahman, satu, dua, nepak. Balkis memilih jalan damai. Dan membayangkan bahawa peperengi akibatnya kehancuran. Ini, ia rekah daripada banyak-banyak perkataan yang ada di dalam tafsir. Tengok Raja Balkis, dia tak seh pasal perai. Sebab dia tahu katanya perai ni benar, benar tak boleh. Kalau boleh runding, boleh kecek, boleh ceraca, kecek lagi mari, dengan tak tak ada kena mati, mana-mana pihak. Alhamdulillah. Ini Raja Balkis. Cerdiknya dia pada waktu tu. itu. Pas saya yakin katanya, semua ketua pemimpin negara pun, lagu itulah, nak dia. Kalau sekiranya siapa, kena peraih, wal'iyazubillah. Kalau kita kira di zaman-zaman Allah ini. Misa katanya kena peraih, berarti kena tamcahitan tenan-nen katanya. Negeri pangtalai. orang oge kena mati. Ekonomi utuh, rutuhkan siksa punuh. Cara hidup orang-orang pun jadi susah, payah, gatu, gani, gatu. Cuba kita. Orang-orang hidup peraih lagi-mari. Sama ada peraih sama sendiri dalam negara ataupun peraih di antara negara jiraih. Yang lainnya, negara jiraih ini, negeri orang-orang hidup berepek. Mereka tak setuju dengan aku, aku tak setuju dengan orang-orang, bang, peraih bang gi mari gong gang gong gang gong gang patu akhir sekali cari-cari ambil meja mari pergi tangih seinyamo set lagu tu lah dunia yang tu hay di dalam quraannya watilkal ayyamun dawiluha bainan nas hari-hari yang Allah Taala beri kepada manusia bertahun-tahun semua tu Allah Taala gile ganti negeri itu amal lamo baik molek lamo maju Sikit lagi, peraih. Negeri hodok peraih, mari lama-lama. Ha, ceraca, pergi tangi, saya nama, ha, bina semula. Dulu, mung, biasa dia jadi seteru dengan aku. Tapi, dalam ni, mung, baiklah dengan aku. Ha, lagu tu. Bila timur, kerja baru, orang baru, benar-benar dulu-dulu, dia kata kan, lupa-lupa lah, dulu-dulu, kita mari bina semula. Saya misa mudah-mudah, Amerika dengan Vietnam dulu, peraih, Masya Allah, Amerika, Allah, padahal Amerika berkata-kata tapi berkata dengan Vietnam Vietnam menggunakan wikiki jawabannya dengan senjata, menggantung, menggantung Amerika, banyak katanya, jajang haloh. cuba kita gambar Amerika dulu dan pantamik semua seram negeri Jepung Tahu bang pramanu di Hiroshima dan Nagasaki orang mati pensyai pada zaman dulu, sampai lagi, orang duduk negeri Jepung apabila siapa kelup rop negara dia ditelum oleh apa oleh bang paramanu bakal diingat berlaku kepada tok nenek orang-orang zaman dahulu tapi lah ni cuba kita perhati Amerika dengan Jepun jadi pantamit yang apa dulu walaupun perang dan sebagainya nilah nak ayat katanya dunia yang Allah Taala atur go to go ning go tu ni pada zaman lah ni perang pada zaman dunia, sikit lagi baik Patu tu hodok baik, baik, baik, baik Pecoh Lagu tu lah Sampakai hari kiamat Raja Balqis pun Raya katanya Dia nak hantar bunga mah Lepas tu, nanti nak tengok jawab peh daripada Nabi Sulaiman Nak kata lagu mana Masya Allah Sampakai ayat 13 ni Falamma jaa Sulaiman atumiduna Nibiman Bila berita tu Sampakai kepada Nabi Sulaiman Sampakai hantar berita tu bunga belatuk tu maka tak tak kalah utusan pembawa hadiah itu datang menghadap Nabi Sulaiman iaitu siapa tu selain daripada bunga belatuk iaitu ni woke Raja Balkis dia hattanya bunga mah dalam bentuk hadiah dah setuju daripada Raja Balkis katanya dia nak hattah hadiah lepas tu nak setuju Nabi Sulaiman nak kata lagi mana? Ha, kata lagi. Bawa lagi masuk dari istana Nabi Sulaiman Berkatalah Nabi Suleyman kepadanya. Ini orang sama orang ni. Okey daripada Raja Balkis. Tidaklah patut kamu menghulurkan kepadaku pemberi harta benar. Nabi Sulaiman rakyat katanya. Aku tak ada denok harta. Aku banyak lah. Haa. Orang ah, habis Lemeng pun bukan nak pergi serang negeri Sabab Raja Balkis dah. Naknya no, marilah memuasai Islam. Lamo roh mung duk sembah. Apa? Sembah matahari. Lamo roh mung dalam kafe. Kalau dia mung Islam sore boleh jadi anak tangih semua, kabinet menteri semua masuk Islam. Nak no, hak tu eh. Alhamdulillah. Kerana apa yang telah diberikan oleh Allah kepadaku lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepada kamu. Ini Nabi Slami kecek bukak arti takabur, angkuh, ego. Nak nah, ayat katanya, Hak mong maridatawai kepada aku ni, kalau nak kira dengan harta benar dan beno hak tuhawi kepada aku, supaya tak kuku lah. Hak mongi ke aku ni. Aku tak ada-ada, nak no. hal ni. Ha, begitulah. Tapi Nabi Sulaiman kecek bukan arti tak kabur. Nak rakyat katanya, benda macam ni, aku tak ada-ada nak. No. Tak ada harga di sisi aku. Kalau dia muhatah marian anak tahun, 10 tahun, 20 tahun pun, tak ada harga di sisi aku. Aku noknya tuwek tu. Nok kepada tuwek, ia itunya Raja Balkis. Masya Allah. Bukan aku yang memandang kepada pemberian hadiah. Bahkan kamulah yang bergembira dengan harta kekayaan. Eh, yang dihadiahkan kepada kamu. Ha tu. Maknanya mung duduk di dalam harta benda yang sangat banyak, duk berasa mewah, duk berasa katanya kekal, buat selama-lamo, dak dak dak dak dak. Mung kaya-kaya lagi, tapi mung tukar agama, tukar pemahaman, tukar cara hidup, mari kita pakat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali, nah saya baca contohnya iaitu nya 1205 di dalam pimpinan Ar-Rahman. Ia setelah burung belatuk kembali kepada Nabi Sulaiman. Dengan berita bahawa Balkis telah mengambil keputusnya hendak menghantarkan hadiah kepadanya. Dan setelah utusnya pembawa hadiah itu datang mengadap bersama-sama orang-orangnya. Berkatalah Nabi Sulaiman kepada utusnya Balkis. Ia katakanlah bagaimana Tidaklah patut kamu memberikan hadiah dari harta benar yang bernilai dengan tujuan supaya aku membiarkan kamu dalam kokoforan kau tak ada nok lihat ah, hadiah tapi noknya masuk Islam gitulah kerana apa yang telah dikurniakan oleh Allah taala kepadaku dari pangkat ke nabi ke yang besar dan harta kekayaan yang banyak adalah lebih baik dari apa yang diberikannyo kepada kamu nah ya, tu gitu pas saya dok royak sat ni nabi Sulaiman ni nok katanya walaupun raja Balkis, kata dia tu beliau mah perok kamu. Tapi Nabi Sulaiman lebih pada itu lagi. Noah tak padan engkau memberi hadiah kepada aku, aku lebih kaya daripada engkau, tak tahu berapa puluh kali ganda. Ah tu begitulah insya-Allah. Lepas tu kita sambung semula dah. ayat yang ke-37 yang Nabi Sulaiman katanya irji' ilaihim. Kalau gitu wakhlilah. Ah tu gitu insya-Allah esok kita sambung semula masuk ayatnya irji' ilaihim. Irji' maknanya kembali. klik bukan arti hamba ada tapi chen katanya tak tawasahlah tawai kepada aku hadiah ni wallahu ala, ala, wa ala, wa wa a'lam wabarakatuh